Pengantar kitab Hosea Hosea adalah nabi yang tampil sesudah nabi Amos. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Israel, kerajaan utara, pada masa yang sulit sebelum kerajaan itu jatuh pada tahun 721 sebelum masehi. Ia sangat prihatin memikirkan keadaan orang Israel, terutama karena mereka menyembah berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Dengan terus terang, Hosea menggambarkan ketidaksetiaan mereka itu berdasarkan keadaan rumah tangganya sendiri yang hancur karena ketidaksetiaan istrinya. Sebagaimana Gomer, istrinya, tidak setia kepadanya, begitu pula umat Allah tidak setia kepada Tuhannya karena perbuatan itu Israel dihukum. Sekalipun demikian, kasih Tuhan kepada umatnya tidak akan hilang. Ia akan menerima mereka kembali dan memperbaiki hubungan mereka dengan dia. Cinta Tuhan itu dinyatakan dalam kata-kata indah yang berikut ini. Hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Tak tega hatiku melakukan hal itu, karena cintaku terlalu besar bagimu. Hosea 11 ayat 8